Salam listrik bosku. Kali ini ini bosku ya atas permintaan kemarin ada salah satu komentar yang menanyakan mas bisa review nggak kenapa kok apa namanya lithium sama SLA itu kok harganya kok mah lithium. Sekarang ini aja bosku, gampangnya bosku ya saya akan jelaskan secara umumnya aja kalau untuk secara khususnya mengenai baterai itu bukan bidang saya mungkin secara umum saja akan saya jelaskan dari ukuran baterai bosku ya nah litium aja untuk ukuran segini ini voltasnya sama-sama 48 bosku ya sama-sama 48 voltasnya dari segi ukuran bosku ini pakai litium voltasnya 48 sekotak gini ini dia sudah, sudah berkapasitas 26 ampere bosku sedangkan SLA kita lihat ini 48 bosku lumayan berat bosku ini 12 ampere jadi dari segi ukuran jelas kenapa lithium mahal bosku ya dia lebih kecil lebih simple gak memakan, gak memakan ruang bosku dari segi berat ini lebih ringan bosku ini mungkin sekitar 5 kilo bosku kurang lebih 5 sampai oh 8 kilo bosku. 8 kilo ya. Soalnya saya pernah ngirim. Mohon maaf ini bukan yang endorse bosku ya. Ini memang yang kita pakai isiko punyanya isiko bosku. Saya saya sengaja cari yang sama-sama 48 volt. Nah. Ini sekitar kurang lebih antara 13 15 kilo, 16 kilo bosku kayaknya bosku. 16 kilo nah terus dari segi spesifikasinya tadi sudah saya jelaskan bosku ya dari segi spesifikasinya sudah saya jelaskan kalau dengan pakai SLA dia meng... dengan ukuran segini dia cuman berkapasitas 12 ampere bosku sedangkan lithium ini sudah 26 ampere nah terus keunggulan lagi kenapa lithium lebih mahal itu di pengecasan bosku kalau SLA gini mungkin pengecasannya antara 6 sampai 8 jam bosku untuk mencapai kondisi penuh kondisi penuh ini dalam artian kondisi penuh bosku ya Nah kalau lithium ini bosku, ini mungkin 4 jam itu udah penuh bosku 4 jam udah penuh jadi untuk pengecasan lebih singkat yang lebih cepat yang lithium bosku ya itu kenapa lithium juga lebih mahal bosku untuk masa pakai masa pakainya untuk SLA ini itu ini untuk masa pakai saya arcaya asumsikan dengan recycling bosku ya perputaran bosku ya maksudnya itu pengecasan bosku pengecasan nah pengecasan pelepasan maksudnya itu pengosongan daya dan pengisian pengosongan baterai dan pengisian baterai bosku ya recycling ya ini yang saya pakai kalau SLA rata-rata 300 sampai 500 recycling bosku nah ini mungkin umurnya ya sekitaran 2 tahun kurang lebih bosku, itu dalam asumsi Untuk pengecasan 300 sampai 500 kali pengecasan bosku ya, jadi kan nggak mungkin tuh Kita juga menggunakan mode sepeda listrik ini pengecasan tiap hari, kecuali memang kita tiap harinya keluarnya jarak tempuhnya segitu Mungkin bertahan cuma 1 tahun, karena kan memang masanya ini kan antara 300 sampai 500 kita asumsikan satu tahun kan 365 bosku ya. Jadi asumsikan tiap hari kalau ngecas ya mungkin umurnya satu tahun bosku. Tapi kan ya kalau sepeda listrik kayak gini juga nggak mungkin kita pengecasan tiap hari bosku. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang memang aktivitasnya dipakai tiap hari bosku ya. Terus untuk yang lithium ini, lithium ini rata-rata itu recyclingnya 1000, 1000 kali. Jadi Kurang lebih ya, 3 tahun untuk masa pakainya. Nah, itu yang membedakan juga. Kenapa kok lithium ini lebih mahal gitu loh? Terus, selanjutnya kita ke resiko. Resikonya itu gini: kalau untuk yang SLA ini memang pure, mungkin dalam sini hanya diatur dengan fuse bosku ya. Ketika ada konsleting, mungkin fuse-nya yang rusak, nah. tapi di sini. Ini yang perlu ditekankan Kita nggak bisa ngontrol Kita juga harus ngontrol Bukan nggak bisa kita harus ngontrol Jangan sampaikan kalau kendaraan listrik ini kan baterainya Ini jangan sampai dayanya benar-benar kosong ya Ya bosku ya Jadi daya, daya baterainya isi baterainya jangan sampai benar-benar kosong Jadi jangan sampai benar-benar baterai ini isinya benar-benar kosong Itu nanti pasti voltasenya akan turun-turunnya pun jauh pasti Nah kalau untuk yang di lithium ini dalam sini sudah selain baterai, dalam sini sudah ada BMS-nya bosku. Dia biasanya diatur di cut-off-nya itu bosku. Ketika kondisi baterai mau habis, biasanya nggak bisa dipakai, mau nggak mau harus di-charge. Jadi gampangnya reminder kita lah, reminder ya. Pengingat kita lah, jadi daya baterainya nggak bisa sampai benar-benar kosong. Untuk seringnya kasus yang sering terjadi itu ya gitu. SLA ini nggak dipakai lama nggak tanpa dicas nggak dipakai selama satu bulan dua bulan tahu-tahu baterainya drop ya gitu resikonya SLA gitu kalau lithium ini tapi ini pengalaman aja bosku ya pengalaman itu saya punya itu lithium itu kapasitas 48 ampernya cuman sekitar 15 ampere kayaknya itu pakai saya pakai di sepeda lipat bosku sepeda lipat itu kurang lebih 6 bulan 6 bulan tanpa pengecasan itu kondisi baterainya memang waktu itu full 6 bulan tanpa pengecasan Ketika saya mau coba pakai lagi kasih aja baterai masih bisa dipakai bosku Masih normal nggak, nggak harus ganti kayak SLA yang sering saya temui itu Nah itu yang bedakan kenapa lithium juga lebih mahal Terus untuk harga Harganya itu Kisaran bosku ya Ini saya pakai Kisaran aja ya kalau untuk yang ini 48 ini ini saya acuan harga ikut pabrik perakitan, Bosku ya. Kalau mungkin harga yang di luaran sana yang mungkin sudah expert dalam bidang baterai-baterai kayak gini kayak lithium, lipo, itu mungkin bisa harganya emang beda. Cuman ini yang saya pakai acuan ini harga-harga dari pabrik perakitan. Nah, kalau yang kapasitas 48 volt 26 ampere ini harganya kisaran 5 juta 50. Untuk yang harganya yang ini 48 volt 12 ampere ini ini sekitar 1,7 1,7 1,5. Nah kalau yang misalkan yang kapasitasnya sama yang 12 ampere itu saya ada ada langganan ketika ada trouble baterai rusak saya hanya ngambil ke dia itu kalau mungkin 12 Ampere itu sekitar kemarin 10 Ampere itu sekitar diangkat 2-3an mungkin sekitar 3 jutaan lah bosku bedanya 50% mungkin gak sampai 50% lah tapi untuk masa pakainya lebih waktu yang lithium jadi kalau para bos-bosku ingin menggunakan kendaraan listrik ya jenis baterai juga perlu diperhatikan tapi nggak menutup kemungkinan semua juga kan plus minus bosku contohnya kayak lithium ini lithium ini misalkan kondisi soak kita jual udah nggak bisa bosku sel-selnya ini udah nggak laku cuman kalau kayak yang SLA yang lagi kering gini meskipun udah soak masih ada harga jualnya meskipun gak mahal gitu loh tapi kan semua ada plus minusnya terus untuk yang lithium ini ini kita kalau mau ngerakit ngerangkai baterainya ngerakit baterainya kita harus punya spot welding nah, sedangkan kalau yang aki kering ini kita tinggal buka kita tinggal rakit sendiri kita rangkai sendiri udah bisa bosku jadi kalau misalkan kita cek gitu bosku ya kita cek ketika yang sudah sawak hanya satu baterai aja, ini 48, berarti kan ada 12 bosku ya? Oh, ada 12, sorry sorry bosku, ada 4, ada 4 baterai, ada 4 aki bosku. Jadi kalau misalkan salah satu yang udah sawak, bosku mau ganti satu aja, tinggal buka sendiri boxnya, tinggal rakit, belikan satu aja, satunya harganya kisaran 300 sampai 375, sampai 435 bosku, beda-beda merek. Nah, itu bisa langsung dirangkai. Nah, kalau yang lithium ini ya itu tadi, sulitnya itu kita harus punya spot welding. Nah, ketika yang sudah punya spot welding pun belum tentu langsung kita bisa ngerangkainya. Jadi itulah kenapa, Bosku, di lain di lain harganya yang mahal itu juga di sini ada ada keterampilan yang dibutuhkan gitu loh. Ada keterampilan dibutuhkan untuk ngerangkai baterai lithium ini. Jadi mungkin sebatas itu saja bosku ya untuk pembahasan singkat mengenai baterai SLA atau lagi kering sama lithium-ion ini bosku kalau ada salah kata atau salah ucapan saya mohon maaf saya akhiri videonya sampai sini aja jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa subscribe like komen dan share salam listrik bosku